Ya minasan, o desu ko. Welcome back on my watch youtube channel Still with me Tio hmm, Kali ini gua akan membahas Nih, seperti yang udah kalian lihat Ya, nggak perlu gue tutup-tutupin lagi Langsung aja gue buka Seiko 5 atau Seiko 5 New Sport atau Seiko 5 Sport yang baru ya namanya SRPH27 nah ini SKU nya kalian inget ya namanya SRPH27 nah kalau dilihat dari modelnya ini pastilah kalian sebutnya military series walaupun sebetulnya dialnya tipe Pilot B ya pilot tipe B ya modelnya jadi penandanya di sini bukan pakai angka 1 2 3 tapi lebih ke minute markernya jadi ini di menit ke-55 menit ke-50 menit ke-45 kalau gua rasa sih dari model dialnya ini merupakan upgrade dari seri SNK yang terdahulu ya yang salah satu bestsellernya kita juga ya salah satu bestseller di Seiko Seiko military series yang ada SNK 803, 809, 807 yang diameternya kurang lebih kurang lebih 37 atau 38 ya yang talinya kanvas. pastinya ini si Seiko udah keluarin versi upgrade-nya upgrade-nya apa aja nah ini yang sekarang bakal gua bahas sama kalian yang gue pegang ini srph 27 ini bodinya full stainless steel talinya modelnya oyster ya bentuknya seperti biasa ya standar nah logo 5 nya juga udah pakai yang baru kayak logo menostil. steel nah finishingnya nya sini kebanyakan pakai brush brush finishing ya atau hard lines cuman ada beberapa aja di bagian yang samping ini edge-nya ini finish nya polish. Nah, yang bikin gue suka lagi disini, gua strap, disini, di sini kalau mau gonta-ganti strap di sini di case-nya, ujung case-nya ini udah ada loop hole ya, udah ada loop hole. Jadi tinggal tusuk aja, kasih tekanan dikit udah bisa lepas talinya lok di sini ini kurang lebih sekitar 20 mm. Jadi kalian jangan salah untuk ganti strap ya. Kalau buat si seri Seiko 5 ini. Nah, untuk backcase-nya sendiri ini exhibition. Jadi kalian bisa lihat pergerakan rotornya ya. Terus kacanya juga udah sedikit cembung dan dia masih menggunakan hardlex crystal ya. Dan ini udah bagus ya pakai hardlex crystal itu adalah kaca khasnya Seiko diameternya kalau yang dulu ngerasa suka tapi ngerasa kekecilan ini udah digedein lagi ya mas Eko ya? kalau yang dulu itu mungkin around 37.8 nah ini sekarang diameternya udah di 39.4 jadi udah hampir 40mm diameternya ya Nah, terus untuk tulak tulaknya ini kurang lebih gedenya udah di 49. Nah, ketebelannya juga ada di 13,9 mm, hampir 14 mm lah. Kalau tebelnya sih nggak seberapa. Nah, kalau yang di SNK dulu movementnya masih pakai kaliber 7S26. 7S26 itu dia otomatis. Uh, tapi dia nggak ada fitur hack and winding. Nah, kalau yang di sini, di SRPH ini, Seiko udah menggunakan kaliber 4R36. Yang udah ada fitur hack and winding. Nah, fun factnya apa aja sih jam ini kok banyak disukain? Walaupun modelnya military, sebetulnya military atau pilot ya. Kalau gue bilang jam ini cukup netral sih. Yang kalau nggak salah gue udah pernah sebutin ya jadi dibilang dressy enggak juga dibilang casual enggak terlalu dibilang sport enggak terlalu tapi bener-bener apa ya kalau gue bilang all-rounder lah kesan militernya dapat kesan klasiknya juga mendapat and you know no one beat the classic Nah yang pasti di harganya enggak terlalu nyekek kalian bisa dapetin Seiko military series ini round 2 jutaan lah masih di around 2 jutaan dan ini keren loh, keren banget oh iya ngomong-ngomong pergelangan gua kan 14,4 atau 14 14,5 cm ya lingkarnya jadi ini kalau on hands di tangan gua kurang lebih kayak gini on wrist lebih tepatnya jadi masih pas ya nggak terlalu gede nggak terlalu kecil jadi buat kalian yang punya pergelangan 15 atau punya pergelangan 16 masih cocok juga dan ideal banget. Nah ini yang paling bisa dipakai acara semi formal menurut gue. Kenapa? Karena dialnya ini modelnya apa ya gue bilang champagne nggak sih lebih pucat. Nggak ke arah putih tapi ada silver-silver dan agak ada apa ya gue bilang mungkin broken white ya. Lebih ke arah broken white. Tapi broken white-nya silver ya, karena di sini kayak sunburst gitu teksturnya bukan matte ya. Nah kalau yang ini gue lebih suka karena uh, finishing brushnya lebih sedikit ya, bagian-bagian tertentu aja kayak misalkan di permukaan yang ini yang ada laknya ini finishingnya brush. Tapi kalau untuk di edge atau di bezelnya sama di bagian body sampingnya ini finishingnya lebih ke polished, jadi kelihatan lebih bling bling dan lebih mengkilap gitu sih. Kalau gue prefer yang ini biasanya. Dan ini varian yang menggunakan rantai milenist. Atau mungkin mesh orang bilangnya. Atau mungkin bahkan ada yang nyebut tali pasir. <laughs> nah kalau yang ini adalah SRPH21. Ya, untuk belakangnya masih tetap sama ya. Exhibition style. Jadi kalian bisa lihat pergerakan rotornya nah ini buat kalian yang nggak bisa lepas dari warna hitam kayaknya jam itu standarnya memang harus ada hitam sih personally uh, menurut gue ini biasa aja ya yeah, you know gue itu bukan penggemar black kecuali emang blacknya keren banget ya karena itu warna yang basic tapi bukan berarti jelek loh ya namanya selera orang beda-beda tapi kalau misalkan ada warna broken white sama black I prefer yang broken white kalau model ini spesifikasinya juga masih sama harganya juga masih di range yang sama nah ini yang tadi adalah SRPH23 ya SRPH23 yang dial black SRPH25 bedanya sama yang, yang tadi yang 3 sebelumnya ini Warnanya full black. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, ini bodinya tetap stainless steel, finishingnya masih tetap sama, polished and brushed. Cuman bedanya ini ada PVD coatingnya warna black. Ya, jadi ini benar-benar full black semuanya. Nah, kalau yang black, gue lebih prefer yang ini. Kenapa? Karena marker, marker di dial jam tangannya sama uh, handsnya jauh lebih kelihatan kontras. Mungkin ini lebih bagus lagi kalau finishingnya, finishingnya matte, ya. Bukan polish, finishingnya matte atau doff, itu pasti akan lebih kelihatan. Apa ya, tactical militarnya itu bakal lebih tactical militarnya itu lebih kelihatan keren banget, sih. Lebih kelihatan serem deh, e, kayak apa ya, dominating banget gitu loh, intimidating, intimidating banget nah ini talinya juga pakai milanese or mesh or pasir movementnya tetap sama dikali berempat R36 ada day date jadi ini buat hangout juga asik kalau seandainya kalian di tempat-tempat yang ganjil genap kalian udah tahu ini tanggal berapa hari apa ya nggak sih <laughs> untuk backcase nya uh, masih menggunakan sama exhibition style cuman sayangnya di disini nggak dilapis pvd juga tapi it's okay sih keren so gimana udah mulai keracun atau mungkin bagi penggemar jam-jam model pilot atau military ini salah satu yang gue rekomendasiin buat kalian dengan harga yang nggak mahal lah ya dengan spesifikasi yang oke okay, dan thank you juga buat Seiko yang udah mau repot-repot mengupgrade upgrade <gifat> dia kira-kira repot apa seneng ya? anggap aja seneng lah ya jadi kalau misalkan dulu kalian ngerasa terhalang sama SNK mungkin nggak suka movementnya atau mungkin nggak suka diameternya nah Seiko sudah menjawab di seri SRPH ini diameternya digedein dikit kacanya dibuat cembung sedikit Tampilannya juga uh, dibuat lebih sedikit biar bisa dibawa semi formal lama casual. So, this is cool guys. Dan kalian boleh langsung berburu ke website kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita di jamtangan.com. Ya, Langsung ketik aja SRPH, langsung klik search, nanti semuanya akan muncul modelnya. Oh iya, anyway tadi kan kalian gue suruh mantengin banget ya Kenapa? Karena di episode kali ini gue lagi pengen kasih <gasps> Surprise, surprise Ayo, ayo, yang belum subscribe siapa? Langsung aja klik subscribe Terus loncengnya nyalain Kalau yang udah jadi subscriber, loncengnya nyalain juga Ayo, loh ya, gue akan kasih kalian giveaway. Apa nih giveaway-nya? Oke, okay, gue gak akan kasih tahu secara pasti, tapi yang pasti, tuh kan, ribet kan? Gue salah satu dari ini, salah satu dari ini ya, si SRPH ini. Salah satunya akan gue kasih buat kalian, dan gue akan pick random. ya salah satunya buat kalian salah satunya entah yang ini entah yang ini entah yang ini entah yang ini I don't know pokoknya salah satu dari ini pasti akan sampai di salah satu rumah kalian atau salah satu alamat kalian oke okay? um, pertanyaannya adalah Gampang, gua kan niatnya ngasih jadi pertanyaannya gampang. Seiko SRPH series ini pakai automatic movement kaliber berapa dan power reserve-nya berapa jam? Kalau terisi penuh. More or less, ya. Jadi beda-beda more or less, ya. Yang paling penting adalah pertanyaan yang kalibernya menggunakan kaliber berapa automatic movement dengan kaliber berapa udah itu aja pertanyaannya jawaban gua tunggu sampai tanggal 10 Februari dan ada kemungkinan pemenangnya main watch udah bisa sebutin di tanggal 11 ya So, good luck everyone. Tulis jawaban kalian di kolom komen, sertakan nama ID IG kalian tanpa diberi huruf at. Ya, tanpa dikasih A, langsung aja uh, IG ID-nya siapa, tulis aja langsung. Ya, sama jawabannya. So, good luck everyone. Yang mau hunting juga happy hunting. Yang udah hunting mau buying juga go ahead sambil cek cek promo promo yang sedang berlaku siapa tahu ya nggak sih ada ekstra ekstra ekstra lagi <laughs> oke okay, everyone I think that's all uh, see you on the next video happy hunting and happy shopping and see you on the next video bye.